Halo guys, balik lagi di channel Rafika Biang, pastinya gua Rafi. Apa kabar hari ini? Kontennya hari ini masih sama, masih tentang reaction Si tentang reaksi, tapi yang beda kali ini karena malam ini tuh malam Jumat ya. Gue tuh pengen coba reaksiin video-video horor di TikTok. Gue coba search horor dan gue mau tahu isi videonya. Apakah lucu, atau serem, atau apa? Oke, langsung aja yuk, kita mulai. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Awas, oh, nanti muntah. Yang berhasil menangkap sosok menyeramkan saat mereka mengeksplorasi sebuah rumah kosong yang dulunya di rumah tersebut. Pernah terjadi tragedi mengerikan. Saat Karena mereka menelusuri tiap-tiap sudut rumah tersebut, ada sosok yang sedang mengintip uh. dari balik dinding. Belum bisa dipastikan coba, coba. itu sosok. Saat mereka menelusuri tiap-tiap sudut rumah tersebut, ada sosok yang sedang mengintip dari balik dinding. Belum bisa dipastikan itu sosok apa. Mereka pun terus saja merekam sosok yang mengintip itu. Tapi ini tuh bisa dibikin, ini bisa disetting, bisa ini orang orang normal, entah cewek atau cowok pakai wig gondrong gitu. Eh, lu ngintip aja di sana. Bisa nih, karena sosok itu masih saja di posisinya yang masih mengintip. Mereka pun mematikan penerangan, menggantinya dengan lilin agar sosok itu tidak lari ketika mereka mendekatinya. Perhatikan baik-baik, sosok mengerikan tersebut. Ini apa ini rambut beneran gak sih nih yang kayak gini kayak gini nih agak-agak ini ya agak skeptis gue nih sama yang kayak gini kayak gini nih benar apa enggak panjang banget yang intip ya? yang intip, yang intip. jangan eh, usahkan jangan mual jangan muntah kalau udah usah kayak gini jangan mual jangan muntah katanya tuh memang kenapa? langsung ya langsung ya langsung apaan ya mukanya nggak jelas gitu ya video ini diunggah oleh Oke coba deh komen deh ini beneran nggak sih menurut kalian guys guys ku beneran nggak Ini agak-agak nggak percaya ya agak-agak skeptis -agak... mana lagi apa kalian melihatnya coba kita lihat apa nih apa kalian melihatnya? Sampai demi apa? Ah, ini menga jelas. Nih. Oh shit. Oh shit. Anjing. The world. nah ini tapi ini bisa dibikin ini asli bisa cuma buat konten tapi ini kayaknya tidur beneran temennya deh. Mukanya masalahnya mulus banget dah, kayak make up banget gitu mukanya. Rehan pas cemburu <laughs> lihat rezeki sama Dimas berduaan. <laughs> iya sih tapi tapi iya maksudnya ngapain nih ada dua orang cowok tidur yang satu mainin HP ngerekam-ngerekam itu ngapain gitu itu aja udah aneh gitu tiba-tiba muncul ini sosok ini. ini tapi oke okay lah mungkin settingan atau mungkin atau apapun itu tapi kamu bayangin deh kalau itu beneran gitu Terus kalian di posisi itu tuh rasanya apa anjir gue kayak kabur deh gua asli gua kabur atau enggak gua mungkin refleks ngegetok kali ya Woy, apaan gitu atau apa <laughs> Empire, I just, I to... aneh, ya, aneh ini Mana lagi ya? Oh ini nih mengerikan pengendara ini nabrak pocong di hutan. Beneran gak sih ini? Teng beneran ditabrak woi. Woi. Beneran lo gesek-gesekku. Anjir. Kok gue malah ngakak anjir. sama lucu malah anjir. lagi berak anjir malah lewat video kayak gini. Lu ngapain? Berak main HP anjing. Rasanya kayak orang Rasanya kayak bukan Rasanya kayak orang. Hah? dirasain anjing ah ada gitu tidak rasanya nabrak orang. dulu saya jendela Hmm kalau nabrak setan tidak rasanya tersiap. apa anjir? Tidak. Tidak, tidak, tidak, tidak. Mana turun ga sini ini orang? Hah? Tidak, rasanya kayak Gadu gitu pik. Biasanya nggak pik. Gak ada <tuk>. rasanya biasanya. Nggak ada rasanya biasanya kayaknya nih orang udah sering banget nabrak setan anjir. Mana cuy? Ditutup kuncinya. Gadget nih biasanya kayak gini kayak gini nggak gadget nih. Pastikan ini aman ya mau ditinggal mau cek itu. Sepat sempatnya dia tutorial cuy. Pastikan ini aman ya kalau mau ditinggal. Tutorial dia ngasih tips sempat sempatnya habis nabrak pocong ngasih tips. Ya, kok ada ya? kok ya? cuy. kayak nabrak orang gitu loh. kayak nggak ada ya? hilang, bocongnya apa cuman, tuh? Apa? Apa jadi itu tadi kena kayak tuh gitu, pik. ini pocong ya? gimana nih pik? kalau itu orang dan kita Allah pocongnya mati lagi. Mestikan orang apa, bukan? Halo. Halo dia maling. Apa, Wah, Kita bunuh orang apa gimana, Wak? <laughs> Wah, bunuh orang ya Allah. Bukan orang pik, mukanya oh Nah, bangun dia, <laughs> Ma, bunuh orang ya Allah. Bukan orang pik. Kayaknya, oh, Kayaknya <sweetheart> hitam banget. Guys, gue nggak percaya itu kayak orang bercanda dah. aneh banget soalnya. Gereget, pria ini nekat pukul mbak kunti Ini yang terjadi. Ah, injur. <laughs> Bunyinya, "Bangun, mana hilang gitu ceritanya? Ini mana? Oh, ini lagi lagi dong, lagi dong, lagi dong. Ayo dong, lah, hilang ah, editan ini mah. suaranya. Ya udah nggak mungkin buat suara tuh Suaranya <laughs> suara editan banget, lagi pada bersih-bersih." di samping rumah yang anak ini go atau yang bisa ngeliat ada yang bisa ngejelasin enggak sama video ini mama di luar papa ini papa lagi anak kecil ini ngeliat-ngeliat mamanya ceritanya kan di surga mamanya dia mau main tungga. Tungga, surga kalau nah, ini enggak tahu sih ini gimana menurut kalian gimana guys guysku coba komen deh yang video anak kecil ini ngelihat mamanya udah enggak ada ya terus dia ke pengetahuan kok kayaknya gitu deh mamanya enggak ada ngeliat sosok yang mirip mamanya atau gimana saya mau main sama mama di surga sedih sih saya enggak tahu ya ini apa nih yang malam cukup oh, bunyi cok. bunyi nya mati suaranya keras banget ya udah banget di sekolah dan selamat beristirahat. Ngeran nah, masuk masuk. Mengerikan, pocong dan kunti collab di pabrik mesin. Collab, collab pocong sama kunti. Collab mana dia? Di kunti, kaget cu kaget. <laughs> gue guys, bohongan sini kayaknya. Oh, dua, tiga, hai, juga sih tapi walaupun itu hai, ya atau gimana